Saya kasih tahu ke Mas Haryo. Saya sendiri itu ada kendala di Windows 11. Makanya saya ngelihat ada nggak yang sama kendalanya. Ya. Nah kita diskusi bareng Saya Windows 11 Pak. Nggak ada kendala. Ada Pak. Justru karena ada kendala. Main saya join room. Uh, hmm. Selesainya selesainya justru dibantu Mas Haryo Pak. Saya. Waduh. Oh. Oh. Ayo, <laughs> <laughs> <oloh>, gimana nih? <laughs> ya, ya seperti tadi Pak itu. Uh, karena kendalanya sih sama sih Pak saya saya saya sama Mas Ryan itu ya ketika proses akhir itu enggak selesai-selesai not responding nah terus akhirnya di close proses kita jalankan aplikasinya bisa gitu sama sih kebetulan kalau Pak Andri mungkin agak beda kendalanya itu makanya ini saya coba saya, ini ya saya cek dulu coba udah keinstal habis itu nggak bisa dibuka feelingam hmm. Jadi semalam ngobrol apa aja nih saya ketinggalan hmm. <laughs> Ngobrol apa aja nih? Anu, ngobrol sama teman-teman semua nih, Pak. <laughs> Berbagai topik, Pak. <laughs> Berbagai topik. Iya. <laughs> Sering ini ya, sering-sering season sama Rizky ya. Oh, Mas Rizky, enggak, enggak hmm. pernah, Pak. Saya, Pak, jarang oh, juga. Mas Rizky kan biasanya dia lebih fokus ke mahasiswa baru sekarang, Pak. Apa sering? Oh. iya, soalnya Apinya... kemarin ada ini, ada mahasiswa yang akunnya juga titik. Saya ingat kan, oh yang pakai titik itu Mas Haryo, sembilan itu Haryo kali. <laughs> <Bukan>. <laughs> oh, bukan. <laughs> iya, uh -uh. anan ya, nanti. Hm, saya sekarang udah di rumah nih sudah di rumah Pak sekarang, hmm. sekarang dosen harus oh, datang ke kampus tuh jam 8 <laughs> jam 8 terus pulangnya sih katanya jam 5 gitu cuman ada kondisional kalau misalkan ngajar mungkin bisa pulang lebih cepat gitu ya. cuman pas kita dengar datang jam 8 itu enggak ini juga gitu saya itu maksudnya datang ke kampus unsi apa ya, yang di ragunan itu pak ya iya benar oh jadi pak andri wajib hadir itu pak ya di kampus ya ya modulnya itu tiga tiga kali uh, seminggu wajib hadir oh hmm. kalau kalau yang di luar daerah pak seperti bu nia itu kan di sulawesi ya setahu saya hmm, 10 -10. itu ada kebijakan tersendiri oh. sih kayaknya Kayak Burama kan juga Malaysia kan. Malaysia, Jadi... ya. oh, Oke. Okay, okay. Nah ini mungkin saya minta tolong yang ini dulu kali ya, yang VBI itu baru kita masuk ke KSI ya. Iya. Nah ini saya sampai uh, sini itu prosesnya unzip kan ya. Iya Pak. Ini saya sebenarnya diajarin sama itu loh, Mas Hikman. ini ada kebetulan atau? Ada. ada. Ini ini menandakan mahasiswa lebih maju daripada dosen. Ya. <laughs> lagi, tahu lagi online nggak ini sekarang? <laughs> nggak apa-apa, kita sambil ini aja, karena apa ada juga yang mungkin yang masih sebagai gitu karyawan. Siapa? Ini langsung masuknya ke C ya. ya. Kita keluarkan. Ah, kok keluar dia? Kita masuk ke C. Kita masuk ke vb 6 Kok nggak ada ya? Kok oh, ada nih? VBN6. Nah, di sini ya. Terus kita buka. Terus ambil setup ya? Iya, uh, Pak. Setup.exe itu. Ya, itu betul, Pak. Ini kita pakai yang? Ya. Benar kan ini? Uh, uh, sebentar. Kok nggak muncul, Pak, ya? Abad. Oh, oh, oh dia Kok udah masuk proses ini. Oke, share screen ini aja lah ya. Nah, di sini. Beda, beda Windows ya? Iya, ya, benar. Terus, continue ya? Ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Oh ini yang enterprise ya? Apa beda ya? Sama aja. Ya. Yang kemarin di downloadnya apa? Kalau saya pakai yang profesional pak? Oh, Agak gitu. beda. Iya. Yang dari Mas Hikman sih saya pas itu di share sama Mas Hikman linknya. Terus kita coba install bisa tuh pak? Tapi yang profesional kayaknya itu bukan enterprise, apa beda ya? Beda ya? Kayanya. Mungkin versinya kali. Kalau enterprise kan mungkin di atas profesional. Prof prof iya. Profesional. Enterprise kan lebih ke perusahaan ya biasanya. Lebih besar ya pak ya? Hmm. Iya. Yang ini kan teknikal nih. Ya tipikal ya sama. Ya tipikal. Karena kan dia pakai serial number juga. Iya. Ini apa nih di New PBS 6. <laughs> Nah, kayaknya sih, Cus ya. Kalau saya sih, pas itu yes, yes, yes Aja <laughs> ya, Biasa kalau install sama kayak gitu kan, jarang yang jawab no. <laughs> oh, ini link dari Pak Arman itu ya, Pak? ya yang Bukan, menurut, ini santai download sendiri. Oh, gitu siap. Mm. not responding ke atas not responding nah iya ini posisi seperti ini nih Pak kalau pakai SSD sih mungkin sudah selesai Pak ya mungkin ya Pak SSD. Iya. atau ya, kemarin prosesnya sampai begini aja Pak atau bagaimana Pak enggak sih udah sampai akhir kayaknya deh Oh begitu ya, coba ditunggu dulu Pak Andri izin bertanya Pak ini kalau eh, yang namanya kemarin kan di semester lalu sempat kami dapat itu Pak ya saya sih Pak e, mm -hmm. pemrograman lanjut Pak Azlan mm -hmm. mata kuliahnya itu pakai Microsoft Visual Studio 2010 Pak mm -hmm. nah itu itu sama visual basic ini sama nggak Pak caranya maksudnya membuat programnya itu ataukah beda Visual Studio itu kan coding ya? Iya, iya ada codingnya. Tidak. kalau kalau itu kan dia text editor ya. Hmm. kalau kalau ini dia tuh ada interface-nya. Kalau itu kan interface-nya ke browser ya? Kalau enggak ke, ke aplikasi yang kita ke browser ya? Kau nggak salah ya? Uh, kayak IDE gitu pak, ya semacam kayak NetBeans itu mirip-mirip gitu. Cuman ya ada drag and drop nya juga, pak. Hui, hmm. Hui nya juga ada. Hui. Oh, ya. Gitu. Hmm, kayaknya nggak jauh dari kayaknya, tuh. Gitu ya, Pak? Ya, hmm, nanti ya, ada akunnya, ada codingnya juga sih, Pak. Di hmm. itu emang, kalau di sini juga ada codingnya Pak, pakai apa kemarin tuh? Si Shab, si Shab. Hmm. selesai-selesai ya, Pak? Ya enggak. Nah, kemarin tuh begini langsung kita close proses, Pak. Biasanya. Hmm. jadi langsung Ini di-close, di nih? Iya, iya. Di-close. Nah, ya, close the program. Itu di-cancel aja, Pak. itu Nggak usah di-report ke Microsoft. Yes. Nah dicoba Pak mungkin sudah muncul Pak di mana atau di desktop atau mungkin di daftar program ya. oh iya kemarin itu ada di sini nah ini kan coba nah ini kan nah, iya Pak apa bisa jalan nah ini baru nah, bisa kemarin nggak bisa <laughs> kemarin nggak bisa benar deh iya. Pak, memang memang harus ada saksi kayaknya <laughs> Wow, udah saksi. Yeah. Nah, ini baru, baru, baru, Iya baru, baru, baru, baru, baru, baru, Oke, thank you. Kemarin kenapa baru, bisa? baru, baru, baru, baru, baru, setelah dipandu Mas baru, saya Iya. Pad padahal proses baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, Hmm. Oke okay, lah, thank you, thank you. Nah, ini kita, uh, apa namanya pertemuan ketiga. Saya ini ya udah-udah buka dari Senin kan ya, kalau kok salah ya? Iya, pak. Kayaknya sih, aneh ya materi ketiga nih, pak? Mm -mm, materi ketiga udah saya buka dari Senin, kok nggak salah saya buka. Benar, pak. Benar itu. Ini VB itu sudah saya install, sudah saya kayak gitu kemarin udah ada muncul di menunya. Pasti buka nggak mau. Sekarang bisa, Ini modul asi saya itu kemarin tuh dapat mata kuliah IRP sama knowledge management. Ternyata pas muncul jadwal yang dapatnya pemrograman visual sama keamanan sistem formasi. Jadi pas saya bikin RPS yang kemarin ya beda. Knowledge management di mana Pak? Di Unsia juga Pak? Iya. Unsia juga. Oh. Ada ya. Pak? Ada. Nah, ini ini banyak banget yang pengen kita diskusikan ini. Sini. Ini pada salat taraweh di rumah atau gimana? Atau udah? Ya, kalau saya karena lihat imamnya udah gabung zoom pak, saya join aja. Nih Mas Haryo kan Udah eh, join zoom pak, jadi saya ikutan oh. join. Oh gitu. Mas Ikman, gimana? jauh jauh dari masjid pak, sendiri aja oh. sini. <laughs> Oke. Okay. Nih op. PMO ini siapa nih? Pak Arin itu, Pak di Jakarta. Oh. Oh. Halo lo nggak, lo nggak Biasanya masih di kantor <laughs> <laughs> eh. nih. nggak Nah, di pertemuan ketiga, insya Allah kita akan mempelajari materi keamanan dan kerahsiaan data dalam sistem keamanan. Nah, Apa saja di dalamnya, gitu kan. keamanan database. Gitu. Kenapa kita bilang uh, keamanan uh, data itu lebih ke keamanan database? Ada yang bisa jawab enggak? mau nizin menjawab pak mungkin ya, kan, pak. karena data itu sangat penting pak jadi eh, yang perlu dilindungi eh, database itu pak mungkin. database okay. da database itu uh, berupa ya artinya uh, data ini ya apa uh, data yang bisa diolah kan gitu ya oke okay. file file file itu termasuk data enggak oh. Ya termasuk data Pak, tapi belum tentu merupakan database Pak. Ah, ya, kenapa? Tuh? Menurut pengertian saya Pak, itu ah, database itu ada, adalah kumpulan dari data Pak. Jadi uh -huh. eh, Kalau misalnya cuma eh, data yang tidak terorganisir itu mungkin bukan merupakan database Pak. Mungkin ya Pak ya, <laughs> mohon maaf Pak. Nah, Oke, okay. nanti kita cari tahu di diskusinya. Nah sekarang kita baca materinya dulu, gitu kan? Kegagalan database merupakan suatu cara untuk melindungi database dari ancaman, baik dalam bentuk yang disengaja maupun bukan. Nih, artian ancaman di sini berarti segala situasi yang sifatnya mempengaruhi sistem atau bahkan merugikan, gitu. Jadi, yang namanya database itu rentan ya, rentan untuk di karena uh, orang nggak bakal menyerang. Contohnya website nih. Orang nggak bakal nyerang websitenya. Yang akan dicari dalam website itu adalah data yang ada di belakang website itu. Gitu. Kadang orang ngehack kan bukan bukan websitenya itu yang dihack. Tapi adalah isi dari websitenya itu. gitu loh Nah mungkin ketika, pernah dengar kan waktu kemarin-kemarin viral ya, sempat viral. Facebook dihack gitu kan. Nah itu kan yang di diserang kan database-nya. Bener nggak? Iya betul-betul Pak. Nah itu jadi yang yang di sana itu bukan bukan websitenya bukan tampilan interface-nya segala macam cuman kalau ada ada saja kalau untuk tampilan interface gitu ya cuman untuk iseng aja kali ya karena apa namanya uh, mungkin orang iseng mengubah ininya gitu. tapi secara apa ya secara artian sebenarnya yang diserang itu adalah data karena data itu adalah yang sangat penting gitu dengan data orang bisa uh, yaitu kayak menguasai dunia lah gitu Ya, kayak Instagram gitu kan, uh, terus WhatsApp. Benar kan mereka udah udah menguasai kita sebenarnya dengan data-data yang dia punya gitu kan. Nah Google gitu kan segala bentuk apapun kegiatannya udah ada di akun Gmail semua gitu YouTube gitu kan, terus Android gitu kan. Itu data itu semua gitu kan. Nah lalu administrator database. Nah, pada sebuah sistem database dikenal istilah administrator. Administrator database memegang peran penting karena mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur database. Nah, administrator database itu sebenarnya apa sih? Di sini nggak udah dijelasin nih. Tapi yang yang teman-teman ketahui administrator database itu apa? Atau sing, kita singkat biasanya itu DBA. Kalian tau nggak DBA? Ya, kalau lihat definisinya Pak, ini jadi PIC Pak ya yang paling bertanggung jawab ya. Mungkin super admin Pak ya, hmm. apa ya, mengakses, mem memodifikasi Pak ya database Pak. Okay. Termasuk uh, memberikan akses ya, misalnya ke seseorang ya, oh, Anda boleh gitu ya mengakses database gitu. tepat hmm. ya. Uh, benar. Jadi admin database itu adalah orang yang uh, mengelola database itu. Istilahnya adalah DBA, database administrator gitu. Jadi uh, dia yang mengelola gitu kan dia yang akan memanipulasi database gitu. Nah, ini biasanya DBA ini itu biayanya gede nih bayarannya karena dia apa namanya? mengelola dan bertanggung jawab atas data gitu. Nah, saya sempat diceritakan oleh dosen saya dulu uh, yang megang database, kalau nggak salah kementerian apa gitu. Dia pegang, uh, jadi dia dibayar satu kali apa gitu. Itu lebih dari 50 juta gitu. Jadi itu baru bayu baran, bayaran apa gitu. Terus belum yang lain-lain. Sehingga ya bisa-bisa dia dapat tuh meliaran kalau nggak salah. Karena dia megang data gitu. Cuman kan ya kita ketahui ya makin tinggi tanggung jawab makin besar lah bayaran kan gitu ya. Nah jadi sebenarnya database itu bayarnya tinggi karena tanggung jawabnya juga tinggi. Nah di sini ada apa namanya quotes lah gitu ya. Hampir semua organisasi menggunakan database dalam beberapa bentuk untuk melacak informasi seperti catatan pelanggan dan transaksi informasi keuangan dan catatan lainnya menurut Howard 2013 database yang mengandung banyak data sensitif ini dapat dijual atau dicuri yang menyebabkan organisasi tersebut kehilangan bisnis atau reputasi Nah itu yang kita bahas tadi itu kenapa pentingnya database ini gitu kan terutama jika organisasi tersebut ditemukan melanggar peraturan atau standar industri yang membentuk tingkat kemampuan keamanan data yang tinggi, contohnya bank, gitu kan? Bank itu gila kalau data bank, bukan bank duit aja sebenarnya, dia itu bank data juga sebenarnya bank database. Nah, kenapa? Karena saat kita buka akun bank, rekening bank, itu kan semua ditanya, sama sampai-sampai nama orang tua juga ditanya kan? Nah, itu kan data-data yang sangat krusial sebenarnya ditanya semacam macam itu. Dan terkadang kita juga Mungkin teman-teman sering-sering ini kali ya, sering di, menemukan uh, suatu saat ditelepon oleh uh, pihak bank entah dari mana gitu ya, tapi dia menawarkan kredit segala macam. Sedangkan teman-teman tidak pernah merasa melakukan pendaftaran ke bank tersebut. Benar kan? ya? Sering pak. Nah, sering ya. Nah, itu jadi di sebenarnya data kita itu sudah tersebar, nah, sehingga mereka gampang saja untuk uh, apa namanya? Me, ya melacak kita lah. Dia tahu sebenarnya uh, jumlah yang kita punya berapa sehingga uh, saya dulu pernah uh, aktif di salah satu bank gitu ya. Tapi itu aktif karena saya dulu di salah satu beasiswa di bank tersebut gitu. Sehingga mau nggak mau ya nabungnya di sana dulu gitu kan. Uh, setelah itu saya sering ditelepon sama bagian kreditnya gitu kan. Nah bagian kreditnya setelah saya nggak nabung lagi, gitu, artinya kan rekeningnya nggak, nggak ada isinya gitu. Nah dia nggak pernah lagi. Nah tapi suatu ketika sampai saya punya tabungan di tempat lain gitu. Dia nelpon lagi, gitu nelpon lagi untuk menarik bagaimana caranya nabung di tempatnya gitu. Karena dia tahu kalau misalkan kita uh, memiliki transaksi seberapa besar dengan yang lain kayak gitu. Jadi apa namanya ya? Saya sempat mendengar juga ya itu kan ada transaksi di luar yang kita tidak tahu. Itu mereka tahu semua. gitu Itu kan bahaya sebenarnya. Cuman ya itu bisnis mereka gitu ya. Jadi kita agak sedikit ini juga. Dan pernah dengar nggak kalau misalkan Gojek sama Grab gitu. Dulu saya pernah uh, cerita sama apa ngobrol sama salah satu driver waktu itu. Uh, kalau dia keluar dari uh, Gojek agak sulit masuk ke Grab. Karena datanya udah kesimpan di sana katanya gitu. Nah artinya kan mereka udah jual data sebenarnya. Data driver ini uh, tertulis dalam sekian, tapi uh, ketahuan nih. Oh berarti dia masih masih menjadi uh, apa namanya salah satu driver di sini. kayak gitu Nah sedangkan kita tidak tahu. Gitu. Makanya data itu sangat sangat uh, penting. Nah kok sini lagi dia. Nah. Nah, ada 10 ancaman terkait database ini. Nah ini yang bakal kita uh, diskusikan nanti. Gitu ya. Nah ada yang menurut application security password yang lemah. Nah itu udah pasti gitu ya. Uh, karena kadang password yang lemah itu itu gampang di uh, apa namanya dibobol. Uh, ketika orang itu tahu uh, data kita, itu dia akan coba untuk uh, pakai saya lupa, kalau nggak salah, itu oh, metode oh, algoritma apa gitu ya. Uh, Backscore atau apa gitu. Saya lupa nama istilahnya. Jadi, itu dia akan mencoba untuk mencari data dan akan menginputkan data yang sesuai dengan uh, data kita. Gitu. Dan kalau misalkan masuk, ya otomatis data kita bisa dibobol. Gitu terus ada lagi nah SQL injection nah ini yang mungkin kita nanti akan bahas SQL injection artinya di sini yang namanya inject artinya tentu akan memasukkan sesuatu ke dalam uh, form ataupun field di dalam uh, apa namanya uh, data gitu ya kan kita ngisi data tuh ada formulir segala macam gitu ya nah dia akan menginject di formulir tersebut sehingga akan meretas data yang ada di uh, database tadi, gitu. Terus ada hak user. Nah, ini sebenarnya tergantung kepada si pemegangnya, yaitu hak user. Nah, ini berkaitan dengan hak hak istimewa user, itu Terkadang ini masih ditemukan sebenarnya. Uh, misalkan dalam uh, status kelulusan di sebuah perusahaan atau di sebuah instansi lah kita katakan. Nah, ketika dia memiliki hak user atau hak otorisasi uh, gitu ya untuk mengubah suatu data, artinya dia bisa saja mengubah data uh, si, apa namanya nih, si user lainnya. Nah, contoh katakanlah uh, ada pelamar gitu ya, uh, pelamar pekerjaan contohnya. Terus ada beberapa orang di dalamnya gitu. Nah, salah satu pelamar pekerjaan ini kenal sama orang yang di dalam gitu. Nah, katakan sebut orang dalam. Nah, dia bisa saja mengubah data yang ada di pelamar lainnya sehingga isi yang dituju ini bisa lolos gitu. Nah, ini kan sebenarnya uh, ancamannya adalah ancaman terhadap orang sebenarnya, bukan ancaman terhadap uh, apa namanya? Uh, kayak eksen gitu pas banget lemah dia, tapi lebih ke uh, orang yang bertanggung jawab di sana. Terus fitur DBMS yang tidak perlu gitu. Nah ini juga salah satu eh, apa namanya mengakibatkan eh, kesulitan dalam sebuah database tadi gitu. Sehingga database eh, apa namanya database ini lambang untuk dibobol. Nah terus manajemen konfigurasi yang rusak itu juga termasuk ke dalam ancamannya. Terus buffer overlay. Nah yang tadi juga hak istimewa user kegal-galan layanan unexpected DB, rd bms terus data tidak terenkripsi. So, nah, data ter tidak terenkripsi ini kalau nggak salah udah kita bahas ya waktu di awal pertemuan. Nah, kategori keamanan database gitu kan. Nah, ini menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia tahun 2014 itu keamanan server. Proses pembatasan akses yang sebenarnya pada database dalam server itu sendiri gitu ya. Nah, ini dasarnya adalah kita tidak dapat mengakses apa yang kita tidak dapat lihat gitu. Atau apakah kita ingin database server kita dapat dilihat oleh orang lain? Database bukanlah suatu uh, suatu web server di mana koneksi yang tidak dikenali tidak diizinkan begitu. Jadi Server ini sangat-sangat diperlukan dalam setiap apa namanya, database. Terus juga trust IP access. Nah, setiap server harus dapat mengkonfigurasikan alamat IP yang diperbolehkan mengakses dirinya sendiri. Makanya di sana ada IP yang publik, ada yang statik, sebagaimana tidak mengakses server dari sebuah organisasi. Jika server melayani suatu web server, maka hanya alamat web server itu saja yang dapat mengakses server database tersebut. Sehingga ini tentu akan menjadi satu data yang dapat diamankan. Nah, di sini ada quote juga, sangat perlu diperhatikan bahwa jangan pernah menggabungkan server database web dengan server database informasi internal perusahaan Anda. Ini adalah suatu mental yang buruk untuk seorang admin. Trust IP access merupakan server database terbatas yang hanya akan memberikan respon pada IP yang dikenali saja. Nah ini akan sangat uh, ini ya karena informasi yang kita masukkan ke dalam suatu web gitu kan ataupun dalam internal perusahaan tentu akan uh, gampang dikenali, gitu, gampang dibobol. Nah database connection semakin banyaknya aplikasi dinamis menjadi sangat menggoda untuk melakukan akses yang cepat bahkan update yang langsung tanpa autentifikasi jika kita ingin mengizinkan pemakai dapat mengubah database melalui web page pastikan memvalidasi semua masukan untuk memastikan bahwa inputan benar terjamin dan aman itu anna ini mungkin uh, tabel akses kontrol yang terakhir kontrol akses tabel ini adalah salah satu bentuk keamanan database yang sering di abaikan karena cukup sulit penerapannya, penggunaan kontrol akses tabel yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembang database. Kontrol akses tabel ini adalah salah satu bentuk keamanan database yang sering diabaikan karena cukup sulit penggunaannya. Penggunaan kontrol akses tabel yang benar dibutuhkan kolaborasi antara sistem administrator dengan pengembang database. Nah di sini salah satu yang kita butuhkan tapi kita penggunaannya cukup uh, sulit gitu. Nah, saya ingin kita di sini diskusi tentang bagian yang tadi nih. Nah, sepuluh ancaman teratas database gitu. Nah, di sini ada uh, berapa istilah gitu ya? Ada istilah SQL injection, terus ada buffer overlay gitu ya, terus unauthenticated un RDBMS. Nah, empat itu mungkin kita bisa, apa namanya, atau satu lagi fitur DBMS yang tidak perlu gitu, database management system gitu, itu singkatannya ya. Nah, di sini kita ada berapa orang nih? Kita ini langsung aja kali ya, karena tujuh orang, enam orang di sini, saya ada satu, dua, eh, satu, dua, tiga. 4, 2, 2, 6, 3, 3. Oke, okay. ini kan ada ini ya, ST injection, fitur DBMS yang tidak perlu. Terus ada buffer overlay, ada unspace, RDBMS. Itu ada 4. Jadi, di sini saya buatkan dua grup, nggak ada ya, sambil santai aja ngobrolnya. Gitu. Tapi tidak terlalu ini apa namanya, nggak terlalu di bawa pusing lah ya. Jadi nanti dua iscale injection sama fitur DBMS itu grup satu. Terus buffer overlay dan unspaced RDMS itu uh, grup dua. Gitu. Jadi ada dua grup isinya tiga-tiga. Jadi bisa didiskusikan. Oke. Okay. Ini ada, benar ya, ada enam ya. Sebelum... Maaf Pak, saya double Pak. Oh double. Ya. Uh, ya, kalau enggak gini aja, satu aja. Satu, bahas keempat-empatnya gimana? Jadi lebih ini. Boleh Pak, jadi lebih rame Pak. Oke, okay, udah. Kalau gitu enggak usah break out room, Langsung aja kali ya. Oke, okay. yuk silahkan didiskusikan. Gimana cara diskusinya biasa ini? Nah, berarti um, Mas Aryo udah on berarti dia ketuanya. Oke, okay, silakan. Tuh, bukan Pak. Ma. <laughs> Mas Rayan ini. <laughs> Biar lebih asik iya. aja Pak diskusinya, Pak. <laughs> benar, benar, benar. Saya setuju, uh -huh. saya setuju. Oke. Okay. Jadi, sweet lah, sweet. Gimana nih enaknya? Ada ini nggak sih cara apa namanya? Eh, uh, memilih orang untuk jadi ini gitu. Jadi diacak Ada nggak sih? Pakai apa ya? Ada tools online itu, Pak. Ada, Pak. Ada ya? apa rako tools ini ya apa namanya Ra biasa rako tools rako tools iya biasanya pakai website itu sih pak macam-macam toolsnya itu rako oh. r a k o -R, r a k k o coba di share mas aryo oke okay, sebentar, pak. Okay. sebentar. Nah, kita masuk ya nah ini pak ya mungkin namanya adalah Nah ini mungkin yang mana ya? Ini Rakotos itu Random picker ini ya. Oh, ini kan. Ada Hah? ini kayak diundi gitu kan ya? Iya. Ini misalnya saya eh hmm. uh, nah pernah video. pernah saya pakai cuman bukan Rakotos, apa ya nama urutnya? Nah, saya tinggal copy aja namanya terus saya masukin ke sini terus dia ngacak lima orang ya Sekarang nggak salah ini iya nah. oke okay. nah, ini enak juga nih milih milih apa namanya milih teman untuk jadi pimpinan karena kan belajarnya di leader ya kan Iya pak oke ini saya langsung ya Pak ya, pick ya. Oke, okay, okay. Satu, dua, tiga. No. Nah, <laughs> udah. nah, udah. Udah. udah. <laughs> Memang Pak Aryo yang paling cocok. <laughs> Senjata nah. tuan ini Pak namanya. <laughs> dia sengaja nama itu taruh nomor dua. Aduh, gitu. Eh, <laughs> kena kan. Aduh. ya okay, nah, silakan nah. Waktu dan layar di selanjutnya sekarang Iya terima kasih Pak ba. Oh bagaimana ini ya mulai dari mana ini Mas Rayan Bagaimana Mas <tik> <tik> <tik> ya Dumpanya, Mas ya, menurut saya ya, seperti biasa mungkin kita buat bikin PowerPoint ya Iya Oke siap ikut uh, ya. saya share-share seluruh share screen aja ya bentar gimana caranya Share screen ini Oke okay. juga pengen on cam cuman berantakan Iya tidak apa apa Pak. Wah siapa? Oke okay. kita santai aja lah ya. Iya Pak. Nggak usah siap. kalau kalau di kelas offline tuh harus pakai baju meja, baju baju batik, ini baju kaosnya juga ya. yeah. kan? Kalau bagi ya, saya kan. adalah apa ilmu itu tidak tergantung dengan outfit kan gitu ya. <laughs> ya eh, sorry sorry. Putih materinya ya pak ya? SQL injection? Ya SQL injection. injection. Fitur DBMS. Uh, fit fitur DBMS yang tidak pernah. Ya. Hmm. Itu uh, ada yang tau nggak singkatannya? Tadi sudah kasih tahu singkatan. Ingatannya? Uh, kalau DBMS itu Database Management System ya pak? Ya benar. Yang tidak baru. Kemudian ada Buffer Overlay. Ya Buffer Overlay. belum tahu Buffer Overlay. Kemudian Unpatch Unpatch Unpatch DBMS Oke. Okay. satu lagi deh, satu lagi yang terakhir Enkripsi kemarin kuasa udah-udah diskusi kan cuman kita dalamin ya. lagi data-data tidak terenskripsi data yang tidak terenskripsi ya. tidak terenskripsi baik pak oke mungkin mulai dari ya. nah, SQL injection SQL injection. Saya masih ingat ini waktu waktu kuliah SQL injection ini menjadi tugas besar saya nih. Oh. Waktu itu dosennya ngasih kelompok, dikasih satu semester nyari SQL injection uh, bisa diimplementasikan atau gimana gitu kan. Sampai akhirnya memang uh, kita cari website yang apa gitu, terus kita inputkan kode-kode ke dalam dan memang benar data apa website itu bisa kita retas gitu bisa ada ini nah coba dibahas sekarang ini menjadi hal yang ilmu baru bagi teman-teman. Apa -teman. hmm. ini. ini? Ada beberapa web. Tapi sampai waktu itu saya ini kan saya uh, masukin D ke apa namanya ke saya website tersebut. Saya kirim di chat pak itu pak. Oke. Okay nah di website itu saya kena marah sama dosennya akhirnya <laughs> saya tidak menyuruh kalian untuk menghack website orang katanya gitu segala macam terus lu mana pak ya <laughs> tuh pengen uh, buat sendiri gitu kan terus cara implementasinya gimana katanya gitu tapi ilmu baru juga bagi saya nah sekarang kita diskusi juga di sini biar teman-teman juga paham SQL Injection merupakan tipe serangan injeksi yang memungkinkan orang tidak bertanggung jawab menjalankan pernyataan SQL berbahaya, dapat mengontrol server database yang berada di belakang aplikasi web. Wow. Jadi hmm. dimasukkannya di form apa pak ini pak? kok Bisa seperti ini ya pak? Nah coba bahas dicari. Itu nanti akan ada kode-kode dan dan teman-teman bisa akses isi databasenya. Hmm. Atau misalkan, yaudah kita bahas yang SQL dulu deh, yang buffer overlay, segala macam. Nanti ini karena ini uh, apa namanya lumayan, apa nanti ya, kita implementasi juga lah coba. Sembari saya mengingat-ingat tugas besar dulu, hmm. siap, siap uh, itu kan baru pengertian ini. Nah, kita kan. diskusikan cara, cara penggunaannya apa saja yang yang di, di, apa dibutuhkan untuk melakukan SQL injection kepada web gitu kan itu, itu ada toolsnya loh gitu. nah, coba toolsnya apa gitu kan terus uh, carilah website yang yang kira-kira bisa diakses untuk diinjeksikan SQL-nya gitu. tapi ya kalau udah tahu kayak gitu ya jangan diperbuat ini gitu kan paling nggak kalian tahu mana caranya belajar-belajar jadi hack gitu sih. <laughs> belajar hack, hack gitu ya. belajarnya di -inject. Ya kan tujuannya belajar ya, kayak gitu ya. Kadang kadang pertanyaan kan gitu ya. Kamu bisa hack gak sih kadang Sering gak sih kalau SI atau TI ditanya kayak gitu? Iya Pak, sering Pak. Orang-orang ya, sering, ya. sering sering anu nanya gitu. Bisa nggak nge-bobol nah, ini gitu. Iya, makanya gitu, Mas. Kadang kita apa flash disuruh saku pun ditanya gitu. Aduh, enggak <laughs> enggak ini gitu kan dikira semuanya tahu kan, oh, gitu kan? Ya. oh salah dulu pakai CMD ya Pak terus pakai apa gitu kalau Pak coba dicari tahu sekarang ya skill must Om penasaran dia pengen banget nih ngebobol website-nya kan. serius banget nyari. kalau misal misalkan berhasil gitu kan, waduh. Kayaknya gue jadi SI sempurna nih udah yang bisa ngehack gitu. <laughs> Iya, ini sebetulnya menarik, Pak Andri. Saya pernah bacakan, ada ada white hacker, ada black hacker, ya Pak? Ya, nah, banyak perusahaan itu kadang memang uh, meng-hire, Pak. Jadi, meng-hire white hacker, nah, ya misalnya seperti ini ya. Coba tes website perusahaan kami, bisa dicebol nggak? Nah, itu bayarannya, setahu saya, besar itu, Pak. Bahkan, besar. Bahkan selevel Google pun, setahu saya, pernah mengadakan kompetisi yang serupa, Pak. Ya, jadi coba bobol, nah, kalau itu kan legal, Pak. Ya, tapi kalau yang nyoba-nyoba itu bahaya, ya, Kita bisa kena <laughs> pidana itu, iya, benar. Iya. tapi kalau pengen coba, gini, eh, bagusnya gimana, ya, Pak? Apakah eh, nyerang kemana, Pak? Ya, kalau misalnya pengen, ah, kalau testing kalau saya ini? dulu, itu eh, pakai website yang dibikin sendiri. Oh, gitu. Oke, okay, okay. Jadi, uh, ya nggak usah bikin sendiri, banyak kok website-website yang website. Di, di, apa namanya, script-script online itu kan ada tuh ya, download script website database, gitu aja kan. Nanti pasang di, di localhost, uh, akses okay. sendiri, gitu kan. Jadi, Jadi uh, menyerangnya di localhost ya, Pak? Pak Iya, MJ. menyerang menyerangnya website kita sendiri, gitu. Artinya kita tahu nih, cara ininya, gitu, cara, cara hmm. implementasinya, gitu. Nah, nah itu yang siang. yang di ini <laughs> <laughs> saya masih ingat ada berita mungkin teman-teman tahu kali ya anak anak umur 16 tahun atau enam tahun gitu dia eh, men, kalau nggak salah itu website Jepang kalau nggak salah ya, pemerintah Jepang dia dia akses ternyata bisa, eh, itu kok online atau apa gitu terus eh, dia kasih tahu ke perusahaannya akhirnya dia di hire untuk eh, jadi apa yang benar kata Mas Ryan tadi? Akhirnya dia dibayar gede dan kalau nggak salah dia jadi profesor muda, di di Jepang. Emang yang apa namanya? Yang seperti itu ya kalau bagusnya hacker ya ini gitu. Tapi kalau yang ini kan kayak tadi tuh dia akan ngambil database kita, gitu kan? Nah kan banyak itu pak kasus-kasus apa istilahnya ya? Device merubah tampilan depan ya Pak ya, tampilan depan website kan beberapa pulang juga bahkan badan sandi apa badan sandi negara pun yang ragunan itu kan pernah kena itu Pak ya. Nah, mm -hmm. itu mungkin tidak menggunakan metode SQL injection ya Pak, karena ini kan kalau SQL injection memang targetnya database ya Pak, Pak, Pak yeah. Andri ya. Nah, mm -hmm. kalau kalau kalau sekedar di depan itu mungkin pakai metode yang lain ya Pak Andri ya. beda lagi mungkin ya. Iya sebenarnya untuk metode ada banyak sebenarnya Mas Rayyan. Salah satunya ada SQL injection ini gitu. Mm -hmm. Tapi kalau untuk yang di depan artinya kan dia cuma menyerang uh, interface-nya aja gitu ya. Interface, iya. Yeah. Uh, interface. Itu biasanya kalau interface itu nggak terlalu menyulitkan sebenarnya. Yang agak sulit itu sebenarnya memang database. Gitu. Jadi uh, ketika dia sudah bisa akses ke dalam uh, script website tadi, ya artinya script tadi bisa dirubah ubah gitu kan. Jadi kan layer pertama itu kalau dalam sebuah website katakanlah kan ini ya apa website tampilannya dulu kan gitu ya. Nah, hmm. tampilannya itu yang bisa di di ini, dibobol pertama kali Tapi kan sebenarnya yang baik lagi kan yang yang dicari itu sebenarnya data. Kalau cuman hanya untuk mengubah ngubah segala macam itu mungkin ya iseng-iseng aja kali Mas Ryan gitu kan. Karena apa yang apa yang ini gitu, apa yang uh, dia dapat dari mengubah tampilan paling ya. Kebangganya, gue dia bisa mengubah website orang nih, gitu. Atau, kalimat-kalimat yang mungkin uh, mengubah deskripsi sebuah perusahaan atau apa, gitu. sehingga perusahaan itu jatuh. Gitu. Bisa jadi kayak gitu. Ya, menarik, menarik, ya. Pak. <laughs> Oke, pengertian SQL Injection. Kemudian berikutnya apa ya? Enaknya ya, slide ya. Itu saya ini mas di grup naruh gambar mungkin bisa dimasukkan ke PowerPoint kalau mau mas. Untuk menambah visual ini SQL Injection di di grup di grup kelas. Grup kelas. Ini. Ya ini 4.02 eh diplomat. Nah, itu mantap. Lumayanlah untuk menambah ini pemahaman. Mana itu Oke, oke. Oke. Jadi ini sebenarnya Pak Andri salah satu profesi yang bisa kita tuju ya, Pak. Ya, nanti kalau lulus, ya sudah. Kita jadi ahli security saja, termasuk hacker, ya Pak. Ya, hacker yang dibayar, ya Pak Andri. Ya, Kira -kira Benar uh, uh, ini Mas Hikmah udah senyum-senyum, kayaknya tertarik nih, Pak. Jadi White Hacker ini, iya, makanya tadi, tadi ya serius banget gitu kan? Serius gini, gitu kan. itu keahliannya gini, apa saja, ya Pak? Kalau untuk menjadi White Hacker itu, nah, itu keahliannya bisa ngehack. <laughs> Kalian ya. Yeah. Wah ini menarik ini. SQL injection attack, SQLI. Hmm. Sebenarnya kan metodenya aja banyak. Ini kan salah satu. Jadi ya kan so. saya bilang dari awal ya. Paling kita tuh minimal sekarang tahu apa yang kita pelajari gitu kan. Dan dari SQL injection tuh breakdownnya panjang lagi nanti gitu. Artinya kan oh penasaran. mulai kan dari tahu, terus penasaran, terus didalami kan gitu ya. Nah, akhirnya nanti bisa aja gitu bisa. nah makanya teman-teman bisa coba-coba aja dulu gitu. siapa tahu cocok gitu ya cocok ya. Gitu, dilap, dalami, gitu kan. ya saya rasa teknologi secanggih apapun menurut saya lubang security itu pasti ada Pak Andri jadi ini sebenarnya peluang juga Pak Andri <laughs> ya, kalau menurut benar. saya ya maksudnya uh, selalu ada kan kasus uh, pembobolan itu Pak Andri, sistem ya benar-benar <laughs> ketanggi apapun eh, apa namanya program atau teknologi memang ada celah eh, ini karena hackernya makin pintar juga mungkin ya Pak Andri, ya hmm. Iya dan dan makanya perusahaan terkadang eh, menggunakan bahasa-bahasa yang memang jarang digunakan ya contoh eh, bahasa Ruby gitu. itu kan mungkin nggak eh, familiar ya kayak toko dia kan menggunakan bahasa Ruby itu terus kalau Laravel CI, itu kan sudah sering dipakai orang. Coba teman-teman cek website-website yang ini, jarang dia menggunakan Laravel CI kayak gitu. Paling apa namanya untuk untuk aplikasi-aplikasi nggak terlalu besar lah. Tapi kayak secara toko online, misalkan Tokopedia, Bukalapak, itu dia nggak pakai bahasa-bahasa yang, apa namanya, bahasa Java atau segala macam, dia menggunakan bahasa sendiri gitu. bahasa Python ya kan, terus bahasa Ruby gitu. Kalau kita kan sering dengarnya ya bahasa PHP, gitu kan bahasa C, gitu. karena makin makin canggihnya suatu bahasa dan familiar itu biasanya makin banyak yang hackernya. Gitu. Ini kita ada berapa orang nih? Empat, empat orang? Empat lima? Lima ya. ya ada Mbak Arin, ada Mas Dika juga Pak Eni. Ya. Oke, mbak Rin. Siap-siap. Ini nanti pada mudik kan nih pas lebaran. Iya. Ini saya sudah terlanjur di tempat orang tua Pak, jadi kemungkinan nggak kembali ke Bandung dulu Pak Andri, jadi stay di Malang aja Pak. Ini sama. karena saya lihat kalau kembali ke Bandung, pak tiket kembalinya sudah habis Pak Andri. Tiket oh, iya, kereta kan. itu sudah habis, jadi ya sudahlah ini sambil apa Ramadan, nemenin orang tua Pak di Malang Pak. Okay. Kalau Mas Hikman di, di Ambon ini Pak, nggak tahu bisa pulang nggak nih? Huh? <laughs> Sedang nah, tugas si Ambon ini? Pak. Kayaknya enggak, Pak. Udah lebaran aja pulangnya. Oh Kampungnya di mana, Mas? Di ini, Pak. Di Pulau Seram. Di mana, tuh? Pulau di Sram. Maluku. Oh, di Maluku. Ya, di Ambon. Maluku. Ya, di dekat Ambon. Nah. Mas, Dari Ambon rumahnya tuh... di rumahnya di Bandung, Mbak, Pak Andre? Oh, tinggalnya Bandung, tapi kerja di Ambon atau Kebalikan? Ya, kerja di sini. Lagi kerja di sini, Pak. Di Ambon. Hmm. Asli Bandung. Asli Bandung, Garut aslinya Pak. Oh Garut. Mas Aryo? Oh dia lagi sibuk injection. Hei, Mas Aryo bonek bonek Pak. saya Surabaya Pak. Apa, tadi. Oh nomor... masih masih Jawa Timur ya? Iya. Jawa Timur. Surabaya nanti kalau Lebaran saya ke Malang pak ke rumah oh. mertua. Oh itu. Ya. Jadi, yang mampir ke tempat Mas Ryan. Iya Insyaallah pak. Saya saya kemarin sebenarnya habis dari Malang akhir minggu cuman belum belum sempat. anu, Cuman hmm. mampir sebentar ke rumah mertua terus habis itu balik lagi zonya. Jadi belum sempat main ke tempat Mas Ryan. <laughs> Malang juga luas pak soalnya. Saya dulu pernah ke Malang ke tempat rekreasinya tuh di Batu, ya, Kota Batu. Ya itu dekat batu, batu. tempatnya Mas Rayan. Oh gitu. Ya, kemana Pak? Ke, ke Batunya Pak Andri. Ke Batu. Di ini apa? Part 1, part 2, enggak salah Oh, jatuh di Pak ya. berarti Berarti ke ini Pak ya ke kebun binatangnya juga ya Pak Andri ya? Iya. Heeh, ah, iya, ya, ya. Satu gambar ya cara mengatasi ada ide apa ini ya cara mencegah SQL mengatur input validation nah teknis sekali <Pak>. nih iya <tekat> tentu kita harus bahas juga kan bagaimana cara menginjeksinya -me terus bagaimana cara mensiasati kan gitu siap jangan jangan sampai kita tahu cara meretasnya tapi nggak bisa nggak tahu cara mengantisipasi kan. <tekat> ya pak tapi saya waktu itu yang... ini tinggal apa nginapnya di kotanya di kota ya lupa di mana daerahnya tapi ada sempat makan di nama restoran itu restoran apa In Injil ya. In Injil apa? Injil di mana tuh enak makanannya katanya waktu itu Presiden SBY pernah makan di sana juga katanya Hmm. Bukan di itu pak, petani. Hmm, enggak. Nggak tahu deh. Ini, ya. kalau petani terkenal pak di Batu itu pak. Artis-artis oh. makan di sana itu. Enggak, sana ini Jalan Jalan Zainul Arifin. Oh. Apa ya? Sukoharjo, Kecamatan Klojen, Kota Malang. Tempatnya unik di dalamnya bisa foto-foto kayak ini apa museum-museum, application firewall, kemudian intrusion prevention system, oh, udah udah bahasa bahasa teknis lah. Wah oh, iya, pak. Memasang filter untuk input meta karakter. Ini pengertiannya, saya taruh semua aja. Gimana ya Kecil-kecil biasanya -kecil hmm. saya, saya, saya lebih penasaran bagaimana cara implementasi ini, soalnya Mas Hikman dari tadi udah nungguin. Sebenarnya itu, wah iya, <laughs> <laughs> implementasi. Iya, cara membobol ya, Pak? Ya, nah, iya kan? Implementasi, iya, <laughs> <laughs> iya, iya, iya. Mas Icman, ada link-nya enggak, Mas? Saya buka di sini, Mas. Link-nya, oh. Pak. Linknya, link-nya untuk apa? Implementasi, cara <laughs> membobol, Mas caranya belum, oh belum? Belum, Pak. Belum ya. <laughs> ini terpikir saya. Tak pikir. Nah, nanti nah. kalau udah udah tahu nanti berpikirnya ke depan yang ah, haluskobo boleh <laughs> <nih>, website ini <laughs> nih Pak ya. <area. laughs> tapi tapi nggak semua website di, bisa diinjeksi karena nah itu yang saya bilang tadi ada ada caranya untuk apa kan namanya? mengantisipasi SQL injection ini. Ya. Makanya, ini salah satu tujuan. Ya, tadi sudah dibahas, ya? Oh iya, sudah sih. Tadi sudah dulu, ada, ini dulu. Saya pernah nyoba itu, memang ketahuan isi database-nya. Isi data-datanya, gitu. hmm. database dalam sebuah website itu ada berapa? Gitu. cara mencegah punya oh, mana sih tadi ya beda ya oh ini beda ini solusinya beda-beda ini pak setiap website hmm. <laughs> soalnya ada, ada banyak iya tindakan pencegahannya ini yang, yang menurut uh, Gudang SSL.id ini Oh, ya ini batasi input box coba ini Mas Aryo bagi-bagi ke teman-teman jadi ini apa teman-temannya nggak ini ya siapa tahu bisa buka ya teman-teman <laughs> juga anu sudah buka yang lain juga oke okay. nah, ini dari search Google juga pak hmm. coba buka YouTube Mas karyo Oke okay, siapa Bang nah. coba lihat apa namanya uh, implementasi uh, SQL injection nah, dari situ bisa dipelajari implementasi hmm. uh, SqL injection Apa itu injection Wah wow. praktek nah, coba Mana ini, ini share screen-nya ini nggak? Ada suaranya nggak? Wah, kurang tahu, Pak. Oh, belum belum ninin. Kan kalau share screen ada pilihan ya, kan? Mau bisa di... Disu oh, share kan? sound-nya ya? Iya, share sound. Hmm. Siap. Yang mana ini, Pak? Enaknya. <laughs> Coba aja. Saya nggak tahu juga itu apa aja. Apa itu SQL injection, terus tutorial, hacking, website dengan SQL injection. Ya kan? nah, yang atas dulu ya, Pak, ya? Atas dulu. Nanti dulu yang bawah ya, masing-masing ya kas dulu, <laughs> yang bawah kayaknya udah mulai ke tutorial. <laughs> ini sonya nggak kedengeran nih. Oh, oh iya saya matiin. dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kali ini saya akan coba uh, berbagi ya, mengenai apa sih itu scale injection sharing mengenai apa itu scale injection saja dan mungkin akan ada sedikit prakteknya hanya kita nah di sini saya akan menggunakan uh, lab hacking salah satu lab hacking DPA ya karena nggak mungkin saya menerapkan di website asli karena itu ilegal langsung saja di sini kita buka browser favoritnya Chrome di sini oke langsung kita masuk uh, DPA nya kita masuk ke localhost blog nah, masuk saya ini DPA nya tapi di lokal Oke, kita Nah, untuk pertama kali pasti akan seperti ini ya. Nah, untuk teman-teman yang udah install instal oke, okay, itu silakan bisa Untuk yang Linux, untuk yang eh uh, uh, Linux, silakan ikuti halaman uh, ini. Kita sebentar kita tunggu dulu view Oke, okay, biar enak lihatnya teman-teman. Untuk eh uh, service ya. Masih l start sama sql-nya. Oke, okay. coba kita restart lagi. Eh okay, masih bisa coba kita stop on patching C2. Start. Oke, okay, itu lagi apakah bisa? Nah, ini udah bisa ya udah masuk DVA. Untuk Yusrana sama password itu, uh, ini ya user nya itu admin. Emang dari DVA nya itu langsung itu Oke, okay, ini udah masuk kita akan perbesar. Aja. Nah disini sini ada banyak, ini ada brute Force, kemudian Jackson, Jassarov. XSS, uh, SQL Injection ini ada uh, CAPTCHA ini Level Upload nah, Disini yang pertama, utama kali saya akan coba bahas yang SQL Injection nah, Sebelumnya untuk latihan ini kita atur ke Security Level ini kan Impossible Kita atur ke Low Dan Mungkin selanjutnya akan uh, Saya video untuk level-level selanjutnya Oke ini udah seberapa level udah low kita ke SQL injection. Nah untuk mengetahui gimana caranya ini kita cek dulu user ID. berarti kita masukkan cepat satu uh, mungkin ID-nya itu satu mungkin saja. Nah ini benar ya ID satu ID dua nah seperti itu. Nah berarti ini menunjukkan ID kalau kita satu ID ini. nah ini kan ada berarti enggak ada ID yang sekian sekian tadi misal ID 12 ada enggak ada berarti misalnya ID 4 ada nah ini cara injeknya gimana uh, jadi seperti ini uh, ini untuk level low ya tidak berlaku untuk uh, mungkin tidak berlaku untuk level di atasnya coba tekan petik seperti ini saja. Kalau jadi error itu kereta injection. Kita submit. Ini kan error. Kamu dapat error di casting berarti apa? Uh, SQL ini query sql tidak caring. Nah, kita coba kembali lagi ke coba ke materi dulu kita masuk ke perhatian, Injection ini apa sih? Uh, adalah suatu teknik yang menyalahgunakan celah keamanan jadi SL adalah lapisan data suatu aplikasi, celah ini terjadi karena input ini, input dari user tidak difilter nah, kan kita masukkan petik, nah itu kan terjadi error, berarti input dari user itu tidak difilter secara benar jadi sampai saat ini injection itu masih favor hacker untuk melakukan serangan full Nah itu, nah ini, ini ya contoh contohnya form itu bisa diisi titik dua seperti ini titik koma trip lu petik sama dengan dan lain nyala Lalu tujuan itu apa? Tujuannya itu untuk pas otentikasi lalu pencurian kasih lalu sudah pasti bisa mendelete kalau sudah bisa modify berarti bisa mendilet, memakan dan lain. lain execution juga itu tujuannya uh, tapi tujuan tujuan itu ya untuk tes ya untuk tujuan ter di uh, menguji kentangnya jadi tidak tidak sengaja modifikasi menemukan cel untuk akan dilaporkan ke uh, penyedia webnya tersebut web servernya lalu cara mengatasinya itu gimana? Nah, ini maaf ya kita nyari sedikit ke materi soalnya ini penting ya untuk teman, -teman yang lagi develop website khususnya atau aplikasi uh, mobile mobile application dan lain-lain nah, dari sini yang pertama itu sesuai input box jika teman menggunakan username ya misal Nah, itu ketentuannya apa boleh memasukkan pak memasukkan simbol-simbol aneh apa enggak seperti petik tadi petik tadi ya. escape kemudian batasi input box bisa saja uh, karena tidak dibatasi itu bisa uh, bisa masukkan pilot-pilot escape -pilot kita, kita itu karena tidak ada batasan itu ada metode selanjutnya lagi lalu ada filter user atau error handling uh, ini, ini apa nah misal seperti ini misal nah dan apotek lalu kita sambil errornya kan ada di sini nah, maka dari itu kita menghilangkan error tersebut apabila terjadi error di scan bisa kita harus menghilangkannya oh, seperti ini kita maaf ini kita ganti lagi ya ke levelnya kita ganti ke medium coba kita submit masuk ke sekali oh ini bisa ya. coba cara yang high coba espeningisan oh ini nggak bisa ya ada nah ini misal yang impossible ya tadi kan petik itu terjadi error nah udah di error linknya itu hilang tapi ini masih scaling ya itu masih rentan ke tapi itu udah levelnya uh, impossible fans nah ini kita coba masuk petik kita submit nah, itu keluar error apa apa di ini lihat di atas Uh, ini udah lebih lanjut lagi uh, ini nanti akan saya bahas di video berikutnya Oke okay, seperti itu jadi error handlingnya itu dari atas tidak ditampilkan seperti yang uh, levelnya low tadi Oke okay, kita sampai lagi ke low kita masuk ke screen kita balik lagi ke materi jadi uh, seperti itu mematikan error handling kemudian pilih fitur start skl nah ini fitur-fitur saya itu yang ada di SQL seperti store lalu extend, extend store, extend store itu dimiliki saja karena rawan nah ini teman-teman yang belum kenal ke dalam mengenai SQL fitur-fitur yang ada di SQL Jadi dari dulu apa sih itu store, store, dan extend, store, SP dan uh, SP seperti itu kemudian ada set privilege, setting privilege ini untuk apa? Nah, untuk tesnya bisa diberikan oleh seperti hal kita sebagai kita memberikan akses apa saja sih yang uh, kita berikan ya jadi user nantinya akses apa saja bisa masukkan apa saja seperti itu aksesnya kita berarti misal paling tidak ketika user berhasil memboleh atau berhasil mencoba SQL itu kita menutupinya dengan Uh, akses apa saja yang bisa diakses selain admin dan aja yang bisa, bisa bisa meskipun memasukkan kita ya. seperti itu oke okay. dulu nah terus langsung nah, atas peraknya tadi uh, menemukan error ya Jadi uh, untuk mengecek kita coba di uh, kalau di database saya biar ya, bisa mencocokkan dulu meski aku ya, aku root p enter takli nah kita use uh, salah satu si dimana sih cara gimana cara kerjanya SQL injection ini? Oke okay, ini masuk ini show table kita nantikan masih yang fakultas ini ya. Sel, kom, fakultas, ma, r besar, oke okay, ada dua kita masukkan web seperti ini petik lalu petik-petik uh, satu ya usah petik nggak masalah sih tapi saya contohkan seperti ini dulu yang paling sederhana nah kita submit nah ini kok bisa keluar semua adanya datanya keluar semua ini nah nah jadi cara kerjanya seperti ini. misal kita kan masukkan petik or petik-petik satu sama dengan petik satu nah gini ya ini sama saja kita masukkan querynya sih ehm, maaf ini coba kita letaskan ini ya select bintang from nah untuk query dari user id ini bisa kita tebak berarti berarti seperti ini querynya Uh, from uh, apa fakultas fakultas where where saja where uh, ini enggak saya cocokkan di sini mungkin mungkin saja kita masukkan ID saja di fakultas itu kosong seperti ini di fakultas sama dengan kosong nah ini ini inputan kita yang ada di sini maka tadi ketika kita memasukkan satu yang kita submit itu munculnya ID satu sama seperti ini kita kita munculkan dua mungkin ya uh, kalau nggak bisa ini kan soalnya tipenya itu kita coba begini nah ini keluar psikologi ternyata bisa nah setelah itu kita mengolah inputan di sini kita petik lagi seperti tadi or lalu satu sama dengan satu Oh maaf ini petik-petik seperti ini ini contoh query yang paling dasar ya jadi seperti ini kalau kita masukkannya, sepertinya seperti ini kita petik ya lalu or or itu kan uh, apabila true or false pasti hasilnya true ya Nah meskipun ini kosong ini ketika orangnya itu satu sama dengan satu satu kan sama dengan satu Emang kan aduh sorry sorry uh, maaf uh, kita ulang uh, gimana ini uh, kita clear clear kita coba exit aja lah exit Maaf seperti tadi use pertemuan 5 Oke okay. jadi e, e, seperti ini Petik or e, 1 sama dengan 1 kan otomatis true ya nilainya Nah ini kenapa kok yang belakang tidak saya kasih petik Soalnya petiknya itu udah dikasih dari sintaks Uh, ini keseluruhan ini jadi enggak usah kalian petik belakangnya nah jadinya kue seperti ini petik ketemu petik ini udah tutup ya berarti ini udah ketutup lalu or 11 true maka ketika kita enter akan muncul keseluruhan datanya ini seperti itu ya teman-teman contoh query yang ini Oke okay. Kemudian lanjut uh, gitu. untuk uh, gimana sih uh, si hacker hacker itu uh, masuknya uh, seperti ini sama aja kayak tadi 0 sama dengan 0 union union itu menggabungkan ya jadi uh, semoga teman-teman paham ya untuk union kalau menjelaskan query sintaks sql akan terlalu panjang. Union select ini menggabung Select null no, kita select kosong saja lalu kita cek versinya. Nah ketika kan belakang ada petiknya untuk menghilangkan petik, nah kita pagar atau komen saja. Kita submit. Nah kita cari paling bawah nah ini ada bahwa Maria DB saya versinya 10.3.24. Nah seperti itu. Kemudian kita lanjut ke uh, selanjutnya untuk mencek itu apa sih sama kayak tadi or 0 union select 0 sama aja ini karinya terserah sih uh, banyak bebas sih pokoknya tinggal perintah selanjutnya itu kita isi yang berbeda user uh, kita pagar lagi oke okay, seperti ini jadi database nya Uh, maaf istrinya itu dvw-a-anus uh, Oh uh, tetap enggak percaya kita cek di sini kita cek eh uh, petik-petik tadi uh, inputnya ore-or 0-0 kemudian union select, 0 user Pak. Nah, petik seperti ya. Berhubung di sini di kalau di web sama di lokal kita itu emang eh, di sini saya coba emang agak berbeda ya. Ketika kita enter, nah ini akan munculnya kosong, kosong seperti ini. Nah ini eh, salah ya, seharusnya tidak begini. Kita ceknya seperti ini um, select kita coba um, maaf bukan user coba kita cek versinya dulu aja version enter om um, select bintang from fakultas where ID fakultas coba gini sama aja Oh maaf, maaf uh, bukan itu aquariumnya. Um, ini nih, sepertinya ini. Oh ya maaf, tadi petiknya salah ya penempatan. Kita enter. Nah, di sini kan kenapa kok dia uh, nggak jalan? Ini karena titik komanya itu terkomen. Kalau di uh, database ini, makanya kita kasih titik koma lagi. Lalu enter. Nah, udah ada versi database-nya Seperti itu Untuk username juga sama Kita ganti uh, Maaf, untuk user Kita ganti user Kita titik koma, enter Jadilah user Sama ya eh, Ini beda, soalnya beda Ini dat miliknya DVWA Ini miliknya localhost saya uh, Miliknya database saya Oke okay. Oke, okay, kemudian kita lanjut lanjut lagi untuk user nah jadi in, itu proses uh, information gatheringnya sebelum eksekusi ya terus kita masuk lagi ini kit mending kita copy aja biar nggak kelamaan copy lalu kita ganti database kita cek database nya itu dia pakai namanya apa submit Oke, ini database-nya namanya DVWA. Kita udah tahu nama database-nya. Kalau udah tahu nama database-nya, berarti uh, paling tidak kita udah bisa mas masuk lebih lanjut ke tabelnya. Seperti yang saya, pra uh, saya praktekkan tadi, ini kan saya masuk ke pertemuan 5. Saya masuknya gara-gara apa? Karena saya tahu use uh, pertemuan 5 seperti ini tadi kan. Pertemuan 5 seperti ini tadi kan nah saya tahu nama databasenya ketika saya tahu nama databasenya berarti kan saya bisa uh, melanjutkan masuk lebih dalam untuk mengecek isi databasenya ketika saya udah tahu maka uh, si peretas akan mencoba masuk lebih dalam lagi ya uh, jadi querynya seperti ini hmm kopas saja ini nol lalu kita ca kita masuk ke, coba query seperti ini tabel name from information Uh, skema, skema skema.levels. Kita coba seperti itu dulu apakah bisa. Kita submit. Oke. Okay. New information skemanya udah ada semua. Semuanya udah ada. Uh, kemudian ini untuk table information skema ya. Coba kita lanjut lah uh, mungkin Kita coba lanjut ya. Kita lanjut ke apa? Uh, coba kita cek database lagi. Saya coba apa sih informasi yang kita dapat. kita zoom. Oke, ini DFWA. Okay, uh, jadi, uh, di setiap database itu paling tidak ada yang namanya itu information schema. Nah, makanya tadi uh, saya mengecek di sini dengan uh, mencantumkan nama tabel dari information schema tersebut. Saya mengeluarkan seluruh tabelnya, isi tabelnya seperti itu, untuk cepatnya. Kalau mungkin seperti itu dulu, ya, teman-teman. Uh, untuk SQL injection mungkin akan saya lanjutkan soalnya sintaks-sintaksnya itu ada banyak kalian bisa cari di internet SQL injection uh, cheat cheat enggak tahu tulisannya bener apa enggak oke okay. oh salah, uh, spasi ya nah, cheat cheat langsung cari saja nah di sini udah banyak SQL injectionnya, SQL injection attack uh, sample ada banyak hex base SQL injection union nah ini select bintang from yang saya contohkan tadi oke mungkin seperti itu dulu ini mungkin udah terlalu panjang terima kasih semoga bermanfaat uh, dan bagi teman-teman yang develop web uh, develop web uh, bisa mungkin bisa belajar sedikit sedikit lah mengenai security untuk mengamankan web kalian Oke, okay. oh, oh sebentar saya kasih contoh satu lagi lagi, mohon maaf. Saya kasih contoh satu kali lagi di sini. Misal teman-teman uh, live ya, pengen uh, hack itu enggak di virtual, uh, nggak di pengennya di website beneran gitu loh. Nah cara caranya gimana? Ya kalian harus seperti ini, ini enggak mungkin ya. Celahnya low, kita coba petik seperti ini. Jadi, uh, untuk hacking itu enggak bisa kita langsung uh, menjerumuskan seperti ini ya. Kita harus information gathering dulu. Mungkin kedepannya akan saya tunjukkan langkah-langkah pentester itu gimana sih, langkah-langkah sederhana aja. Kita masukkan gmail.com. Oke, okay. nah ini kan udah bisa semua. Kalau ini ada yang error salah satunya berarti itu handlingnya itu nggak diatasi, error handlingnya nggak diatasi. Nah ini kemungkinan besar nggak nggak mungkin sih soalnya ini di WordPress ya. Kita kirim. Oke, ntar. Kepemot ya. Oke. Oke, ini udah terkirim. Nah seperti itu Ternyata ini enggak error Emang pesannya emang terkirim seperti ini semua Oke jadi seperti itu dulu uh, Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nah, gimana tuh? Dari ditonton? Atau udah ketiduran nontonnya? Kira-kira <laughs> kebayang nggak pakai SQL injection? Mas Ryo dan teman-teman. Nah, secara umum, terbayang sih pak, cuman karena apa ya saat ini uh, apa ya sudah lama nggak pakai Linux ya pak ya, jadi tadi uh, lihat terminal apa itu juga mungkin perlu penyesuaian dulu pak. Sebenarnya ya, nggak harus pakai ini pak, apa Linux, saya pakai Windows waktu itu. Oh ya, nanti mm -hmm. ada pak ya kita cari yang tutorial yang pakai Windows pak ya. Ada, ada nanti ini penting teman-teman tahu dulu lah untuk ininya gitu kan di, di apa namanya dibuat bahan sekarang dulu aja gitu kan nah nanti eh apa jadiin tugas aja kali ya tapi tugasnya nggak nggak ini dikasih berapa minggu gitu atau bulan gitu untuk mempelajari SQL jackson lebih dalam lagi untuk ya coba eh, bobol website yang dibuat sendiri gitu. ya artinya website yang dibuat sendiri ini bukan bukan apa namanya bukan murni dari awal gitu tapi kan bisa yang saya bilang tadi ya download script website yang ada di Google gitu kan terus ditaruh di SMBP atau di localhost itu kira-kira di mana tugas kelompok Pak atau tugas individual ini Pak Andri? Enaknya gimana kelompok atau individual uh, gimana ini. Mas ketua kelas <laughs> saya sini ketaja tugas satu berarti ya. ini pak ya sebelum tes pak ya, ya. ya. ya. Sebetulnya, uh, sebetulnya cukup challenging sih pak menantang kalau menurut ya. saya nih waktu jadi tugas satu ya soalnya saya perhatikan yang masuk ke sini itu ya, saya nggak tahu kalau uh, mas dika nih ini mas dika ya mas dika mas mbak Harin ini uh, juga penasaran atau gimana gitu kan kayaknya Mas Aryo, Mas Ryan sama Mas Iqman itu kayak penasaran dari tadi gitu kan? Jadi ya, ya. kenapa kita jadiin tugas kan gitu? Lebih Soalnya ini, banget, gitu. ini tadi kan lihat dari YouTubenya Mas Aryo itu dia salah satu yang bahaya itu ini Pak. bypass apa autentikasi ya? Itu menurut saya ya. ya menarik ya itu kalau misalnya kita bisa coba ya Mas Aryo ya. ya membypass suatu website pak ya. <tuh> Jadi kalau kita bisa nembus berarti kita bisa tahu cara untuk mencegahnya orang begitu gitu pak Andri. Oke. Kalau gitu nggak apa-apa. Saya uh, saya buatkan do soal tugas satunya ini kan berapa minggu lagi? Dua minggu lagi ya. Tugas satu ya. Supaya UTS itu nah. saya lupa ya. Berapa hari ya Mas? Berapa minggu ya Mas Arya? Biasanya sebelum UTS aja sih pokoknya. Ini kan masih minggu ke Pak. Oke okay, berarti ya sekitar. UTS kan uh, minggu 8 Pak. Minggu hmm. 8 berarti ya minggu keempat 4 5, 6 lah ya. Masih ada satu atau dua minggu kan ya. Iya Pak. Iya betul Pak. Ada kelompok aja kali ya. Kelompok aja oh. jadi nanti. Ini kita ada 20 orang ya. Iya Pak. 20 dibagi, 55 aja apa ya? Boleh, Pak. Kelompok juga seru itu, Pak. Kalau dulu saya, sekelompok itu ada empat orang, kalau nggak salah. Jadi ada yang bikin web, ada yang cari materinya, terus ada yang mencari implementasinya bagaimana, gitu kan. Terus yang terakhir, yang paling gampang, dia presentasi. Tapi kalau yang presentasi, dia harus paham, gitu. Gitu. Ya, ya. jadi ya. jadi dia ngikut semua gitu nah lima orang ini ya tentu harus paham semua kan gitu ya tapi yang namanya kelompok ya kita sama-sama ketahui ya kita mungkin harus legowo ya kalau misalkan ada yang ya <gifat> apa ya nebel atau segala macam gitu kalau ya, bagi saya itu sebenarnya nggak jadi masalah gitu ya bagi saya itu adalah uh, ilmunya gitu walaupun nanti dia ya dapat nilainya sama segala macam tapi ilmunya kan beda Gitu, yes, mm -hmm. nah. itu jadi nanti uh, apa dari ketua kelompok aja yang... eh, ketua kelompok, ketua kelasnya yang bikin... Uh, apa nama namanya ya? Ya, Pak, boleh, Pak. Boleh, oke. Okay. Jadi, okay, berapa kelompoknya di... Pak? Jadinya jadi, dua puluh dua, dua puluh dua, dua puluh dua, dua, puluh kalau enggak pakai ini aja, Mas Aryo yang tadi tuh pakai polling, itu. polling tadi kan bisa tuh iya, Bapak Di Bapak. random, Bentar. saya lihat dulu di app link ya Pak. Mm heeh, -hmm. ya, saya harap sih Mas Aryo sama Mas Ren pisah kelompok. <laughs> <laughs> eh, Mas heeh, juga. Jadi masing-masing jadi ketua kelompok, heeh, kelompok. ya. Yang mana tadi keamanan sistem informasi, anggota, nanti uh, saya rapikan dulu Pak. Hmm, Mungkin ini Pak Andri nanti mohon arahannya mm -hmm. uh, bentuk, maksudnya nanti kita mengumpulkannya itu uh, seperti apa Pak? Apakah cukup per poin gitu ya Pak? Ya? Atau memang harus ada apa ya? atau cukup screenshot gitu pak dari dari demo yang kami lakukan atau bagaimana pak nanti mohon arahnya nah, okay. pak andre ya. Iya. yang pertama kan tentu kita diskusi dulu dengan kelompok kan, gitu ya terus yang kedua hasil dari diskusi tadi sama dengan yang kita lakukan minggu minggu lalu hasil diskusinya kita masukkan ke dalam powerpoint gitu kan nah bedanya adalah implementasi dari SQL injection ini mas rayan itu. Jadi, implementasinya itu saya harapkan bukan dari website orang lain, tapi website yang kita develop sendiri. Tapi ini karena kan teman-teman uh, ada yang uh, mungkin, kalau develop kan lama ya, Pak. Ya, gitu. Nah, saran saya, download aja website yang sudah jadi, gitu ya. Banyak kok di website di, di Google gitu ya, download source code, website toko online, contoh gitu ya. Nah, itu kan bisa tuh. Nah, jadi tinggal dipasang di apa namanya di localhost terus nanti dicoba-coba, tuh coba-coba SQL-nya, bisa atau enggak. Kalau enggak, ya artinya cari uh, SQL yang apa website yang lain. Karena kan database uh, website dan database yang uh, sekarang terkadang uh, inskripsinya sudah bagus, gitu ya. Jadi artinya harus di uh, apa namanya, harus dicari-cari dulu, Mas iya, Pak. Nah nanti itu. Uh... Kita per, uh, cukup powerpoint saja Pak ya? Uh, maksudnya uh, hasil implementasinya itu cukup dituangkan ke powerpoint ya Pak, Pak Andri? Ya, di powerpoint tapi nanti kalau misalkan ada waktunya dipresentasikan. Oh ya baik. baik. Mm -hmm. Jadi nanti kita cari waktu untuk presentasikan. Saya rasa lima kelompok mungkin cukup kali ya, jadi empat orang empat orang. Ya, cukup, cukup mm. nanti ada yang presentasi juga gitu ya presentasi ya mau nggak mau harus paham. Oh. Ah, Kadang kalau saya ini apa buka mata kuliah kadang lewat dari dua jam ya. Ini udah lewat kan itu dua jam ya? Sudah pak, kayaknya ini satu jam satu jam empat menit lah. Ini ya. Kadang nggak ya. nggak tahu waktu kemarin tuh yang lebih lama. Saya sampai jam satu. <laughs> <laughs> yang saat itu kadang saya tertidur, aduh ya Allah malu banget, saya sumpah malu banget sebagai sebagai seorang dosen. tapi ya terus terang aja lah, biar kita sama-sama tahu. <laughs> uh, mohon maaf pak, ini jadi ya timnya, ya, tadi setiap setiap tim ada empat ya pak ya? ya, ini akan empat. baik begitu. Jadi kalau empat puluh empat aktif, ya, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim, nah, nah, yuk, muncul. Yes. saya di luar sana nih. Saya sama Pak Faisal lagi nih, tadi, tim tadi, tadi. Sama seragam, heeh, heeh, heeh. Buat banget bisa dipisahkan, kayaknya dia, apapun, nah, kayaknya bisa, bisa sekelompok terus diskusi juga sekelompok, Alhamdulillah. Halo, Mas Arya udah tahu triknya kayaknya. Oke. Okay. Dia ini dia udah bisa ngehack sekarang kayaknya. <laughs> dia hack ini ini kayaknya. Tapi kalau saya lihat ini Pak, anggota timnya sekilas Pak ya. Sebetulnya ini masing-masing ada engineer-nya lah. Ini ada oh, tim okay. 6 ada Mas Sutrisno ya misalnya. Tim apa nih? 4 ada Mas Hikman ya. Tim 2 hmm. ini ada apa? Mas Wanto ini IT ya di perusahaannya Mas Mas Haryo ya. Iya betul. jadi ada ada Mas Pravito tim 3 ya. Tim 5 gimana tim 5? Tim, tim lima Mas siapa? Mas Alfa ya Mas. Dwi, Mas bah, Haryo, ya, Haryo ya. Kurang kurang anu kurang paham ini. Kalau untuk tim 5 Mas Nabil ini juga kayaknya developer ya kayaknya iya developer kayaknya mas napi pengen diandalkan ya iya <laughs> nah. oh ini di atas ini adalah nama nama ini nih, nama ketua kelompok deh ya ya tadi oke okay. hmm. jadi ke enam enam nama di atas ini ketua kelompoknya gimana menurut teman-teman aktif nggak sebagai ketua bisa ini atau diganti Bagaimana? gimana kalau dari pengamatan teman-teman semua kalau Mas iman udah nggak usah diganti, udah oke okay ya, lah ya. Okay, <laughs> Tapi langsung jadi ketua ya, mantap nih aplikasi ini. Ya. Tahu udah nih. Kalau yang ini nama apa? Yang kelompok tiga ini saya kurang ngerti ya, belum belum tahu. Mungkin baru masuk ini. Lah namai Brigite ini. Iya Mas Ryan ya. tahunya tahunnya Mas Kamito. Iya. Maret. Iya. Maret ini ada Mbak Arin. Nah, ya ketua kelompok sesuai kebijakan masing-masing. Nah saya. ini ini gimana nih dua orang yang ada di kiri sama Mas Aryo mereka ada? Aduh gimana Mas mau di split jadi bagi Buat, tim satu pinter Apa, semua. Banyak lagi nah, tim satu lagi. pinter semua kan ya benar enggak ya tim satu pinter semua sebetulnya ya. anda siapa itu aktif Cuma, maksudnya sering vicon aja sering pak itu vikon, <laughs> apa diacak lagi pak ah diacak coba diacak gimana sampai tiga kali lah ya kesempatan ya, ngacak ya boleh ya, boleh okay. boleh mas. ikut ya ini di, hmm. di, ini dulu di pollingnya lo gimana mas ikman mau diacak lagi atau ya, boleh pak dikocok lagi pak <laughs> oke okay. mbak Arin mbak Arin gimana? <laughs> Maring, ya dikocok aja kata Maring. Yes, ya siap, baik saya acak lagi satu dua tiga, yes. Nah ini gimana? nggak jauh beda deh. <laughs> Mas juga Wah, nah, jadi ketua. Kenapa <laughs> saya di <liat> atas terus? <laughs> Mantap. Eh, dan, dan, dan lihat ini, ya Pak Mas Pras itu, iya, Pak Pikon, terus. Hmm. Dua orang ini nggak bisa. ini. Ambil sama Mas Hikman, udah jadi ketua. Ini cukup merata ini, Pak. Ini, Pak. Cukup merata? Mas hmm. Aryo di mana sekarang? Nih? Saya nggak ngeliat. Saya sama Mas Hikman, tim 6. Oh, oh tim 6. Yeah. Okay. Mas Rayan di? Dan tim 2, Pak dua, yeah. ada papaisal tuh kan? di tim dua ada papaisal tim dua man gak tuh kira-kira? Man sih pak kalau saya jalan aja pak oh, <laughs> gimana? Oke, <okay. aja? laughs> okay, gimana? Masikman mengapalai ketua kelas. Waduh, <laughs> oh, berat nih oh, Berat. <laughs> Kalau misalkan teman-teman yang ngerasa oke, okay, berarti ini kita uh, putuskan bersama. Jadi nanti ya, kalau, tinggal di ya, Kalau tim satu ada Mas Fahriel, Pak itu aman sama Mas Wontong. Kan? Ya, ya belum aman. tentu dia ngelihat kita aman. <laughs> kita oh? lihat dia aman. Oh. <laughs> Oke, okay, yeah. jadi nanti di di diinfokan ya Mas Arya ya ke teman-temannya. Ya. Siapa? Ya, ada okay. fix ya teman-teman ini. Barin mana Barin fix? Barin bagaimana Barin? Barin di Pak. Pak, ah, aman bersuara tidak? <laughs> Barin di mana nih di kelompok mana? Pak baru sampai kosan tadi di jalan. Oh, yeah. okay, oh nyaman, iya, oke jangan lupa mas. Oh, mau sama Mas Faria sama oh, Mas aman, aman aman aman Pak ini kalau saya ada yang kenal aman Pak soalnya <tuh, tadi <tuh, gitu kenal. Oke kayaknya udah pada kenal siap ini kalian ini ya apa angkatan pertama ya atau angkatan kedua kedua Pak kedua ya kedua, yang ya. yang pertama udah semester berapa sekarang lima mm. Ya semester 4, pak. Eh, nah, nah ini, ini semester empat juga. Tiga pak. Sebenarnya tiga. Ini, ini tiga. Iya, cuman pelajarannya sama pak. Jadi sama-sama belajar materi yang sama. Kan kami masuknya genap. Pak. Oh saya saya nah. terus terang saya masih bingung sebenarnya karena kan di kelas yang saya ajarkan empat nol empat dua nol ya, empat nol dua. Iya pak. Nah empat nol dua artinya kan kalau 4 itu kan dia semesternya kan semester empat kan ya. Iya pak. Benar, pak. Semester 4. terus kalau misalkan angkatan pertama itu semester berapa? Semester empat misalkan... pak. Iya benar. Itu. juga. Iya. berarti teman-teman nah. di sini juga oh, harusnya semester pertama dong. Kenapa jadinya semester empat? Uh, begini pak, kalau kan karena di kampus kita ini penerimaan mahasiswanya dua kali setahun ya pak ya. Mm -hmm. Ada yang ganjil, ada yang genap. Nah kebetulan mm -hmm. kami ini masuknya di genap pak. Genap. Jadi ketika genap itu kita masuk langsung belajar materi semester 2. Ya. Mm -hmm. gitu. Setelah itu semester berikutnya kami belajar materi semester 1. Oh bergulir gitu ya, naik ya. turun. Naik gitu ya. turun, naik turun gitu Pak. Sekarang semester 4 kami belajar. Jadi oh, okay. semester depan belajar materi semester 3 gitu Pak. Jadi, jadi sebenarnya kalau mau lulus nanti hampir barengan juga kali ya? Ya tergantung pak tergantung kalau apa mungkin ya pak ya uh, ambil kayak semester pendek gitu bisa barengan pak sama yang atasnya pak iya bentar lagi loh emang kalau kuliah tuh benar itu di sini ada yang pernah kuliah nggak sebelumnya atau unisia pertama kali uh, pernah pak dulu, ya, offline pak hari juga hari juga kuliah nih pak bahkan di di kelas kita, tuh, ada yang ngambil dua, Pak. Mas Renaldi itu dia kuliah di Unikom Pak. offline. Malamnya, join unsia juga, Pak. Waduh, dua, dua, Iya, itu Mas Renaldi di, tadi ada ya, itu di tim dua, Pak. Oh, di jurusan apa dia di ini? Di sastra Jepang, Pak. Seperti Mas Aryo nih, jago bahasa Jepang, ya, Pak. Oh, gitu, Mas Ari juga sastra Jepang juga. Enggak, Pak. Saya anu, Pak. Pernah jadi TKI di Jepang, Pak. Oh, gitu, berapa lama? dua tahun aja Pak. Oke. Mantap nih bahasanya se kan. Dapak. Jadi kalau perkenalan nama gimana ya? Ana apa watak Watashi, wata, watashi nama ewa. Kendrides uh, gitu ya? Iya, biasanya kan pertama Hajime maste buat Watashi wa Hariodes. Ya, biasanya setelah itu diikutin Dozo Yorosku, onegaishimas gitu. Istilahnya kayak apa mohon bimbingannya semuanya seperti itu. Oh, aduh, nggak nah. tahu siapa. Dulu pernah saya itu uh, privat ini apa? Uh, bukan privat saya les bahasa Inggris. Tapi beberapa kali disisipkan bahasa-bahasa Jepang. Oh, udah nggak nggak tahu lagi sekarang. Ada ini kan kata apa? Apa? Ya. Gitu, ya? anu apa? Hiragana itu karena apa? Itu bahasa-bahasa ya? Karena hurufnya Pak. Hiragana, katakana, kemudian ah, ya gitu. kanji, gitu. Mm -hmm. macam-macam Pak. Ya, ya udah lupa saya itu. <laughs> Oke lah kalau gitu ini tapi tugasnya udah tahu kan ya uh, itu sama ya Pak temanya Pak setiap kelompok sama sama P uh, okay. tapi jangan sama ininya apa uh, webnya jadi apa namanya uh, implementasinya berbeda-beda gitu hmm. ya saya rasa itu Mas Heru enggak nggak, nggak mungkin sama sih Mas karena Stepnya kan cara screen apa, mengolah laporannya, nanti pasti setiap kelompok kan beda-beda itu Mas Aryo. Siap, siap. Uh -uh, jadi kemungkinan sama sih kecil ya, kecuali copy paste. Iya, <laughs> <laughs> ya, kalau, kalau saya kan terus terang dari awal saya sampaikan gitu kan. Uh, yang penting saya di sini bertanggung jawab untuk mengajarkan dan mengarahkan uh, mahasiswa kan gitu ya terlepas dari mahasiswanya sendiri mau copy paste kek, mau apa kek gitu kan di luar saya kan itu nggak tahu gitu kan itu saya saya nggak tahu mau saya bukan orang yang punya ilmu apa cenayang atau gimana yang bisa ngelihat di belakang ini kan kejadian apa gitu kan tapi percayalah itu kan semuanya untuk mahasiswa semua gitu kan baik buruknya kan ke teman-teman semua gitu karena kan kita udah dewasa ya jadi ya, kalau cuman hanya nilai yang dikejar ya ibaratkan ya semuanya kalau nilai ya saya cuman input nilai bisa gitu kan gitu ya cuman kan di sini ilmunya aja yang perlu ditanamkan pada teman-teman semua. Nah untuk perihal nilai pun saya juga melihat keaktifannya juga kan, keaktifan terus tugasnya rajin atau tidak gitu. Jadi kalau dia biasanya upload tugas segala macam artinya paling tidak eh, apa namanya ya, ya dia menyimak dan dia bisa uh, aktif di perkuliahan itu karena saya yakin juga perkuliahan online ini tidak tidak gampang ataupun tidak sulit banget nggak cuman hanya bisa menyesuaikan waktu dan uh, apa namanya uh, manajemen yang perlu di sini itu itu sih kuat saya hari ini ada kuat <tuh> lagi oke okay, ada lagi sebelum kita tutup Ya, Pak, mohon izin uh, mengkonfirmasi, Pak. Ini tadi berarti tugasnya itu dalam bentuk PPT ya, Pak ya? Benar ya, Pak? Ya, benar. Iya. Baik, itu tentang implementasi SQL injection di website, mungkin localhost ya, Pak ya? Dan ya. mungkin pencegahannya juga dibahas, Pak? Pencegahannya boleh dibahas kan itu jadi balik lagi ya, karena kita bisa me artinya menyerang, artinya kita juga harus bisa memberikan tameng kan gitu ya. <laughs> jadi apa uh, lengkap di sana kita kita serang dan kita juga bisa mengantisipasinya siapa jadi untuk tugas satu ya pak ya ini nantinya ya pak tugas siapa? satu ya biasanya tugas satu itu ada sekitar satu mingguan kan ya tergantung pak biasanya kalau diberikannya dua minggu sebelum UTS biasanya sampai UTS itu pak oh ini udah panjang berarti sebelum soal UTS sudah muncul saya udah kasih tahu nih sekarang ya, ya. kalau menurut hmm. saya ini sepertinya apa ya kalau, kalau seminggu kurang pak ini <laughs> kalau lihat nah, ya si teman-teman jadi saya rasa sampai UTS itu sudah sudah wajar pak untuk tugas ini pak ya uh, uh, uh. oke okay. Mas mau komen tuh tadi, dia on mic. Ya, ya benar Pak, saya setuju soal Pak. <laughs> Karena ini Pak, jujur Pak Andri, kita uh, pasti akan butuh waktu ya untuk cari tools ya, lalu hmm. tadi ya uh, bangun websitenya juga ya, termasuk hmm. koordinasi sama teman-teman. Saya rasa uh, sam, uh, apa, lebih dari seminggu itu uh, wajar Pak untuk tugas yang ini Pak ya. Iya. Saya, saya paham sih untuk itu karena kan uh, makanya kita mulai dari sekarang gitu kan lebih curi start dulu lah gitu. Nah uh, iya. kalau perihal apa sampai UTS itu sebenarnya saya nggak bisa jamin karena kan itu kebijakannya dari akademik ya. Kalau misalkan akademik mem memperbolehkan memperpanjang artinya ya kita semua dosen ya akan memperpanjang gitu karena kan juga uh, apa namanya uh, terlibat kepada mahasiswa semua gitu kan. Tapi kalau misalkan keputusan akademik tidak bisa diperpanjang hanya berapa hari saja ya kita dosen yang ngikut gitu. Nah makanya kalau buka sekarang ini kan udah udah saya saya putuskan aja untuk tugas satu artinya yang ini gitu. Nah artinya kan kita udah curi start duluan nih soal UTS sudah muncul sebelum kalian tahu kan gitu ya. Jadi lebih banyak nih lebih panjang waktunya ada sekitar tiga minggu ya empat minggu gitu sebulan. Masih pak ini tugas satu atau UTS tes jadinya nih pak yang ini pak. Tugas satu dong. Oh ya tugas satu berarti sampai hmm. sampai pelaksanaan UTS gitu ya Pak, Pak Andri. Iya. Ya. Oh, kan. Oke okay. siap-siap. Tugas kalau UTS nanti itu yang itu yang soal-soal yang dikumpulin. Oh ya siapa? Ya hmm. lebih nggak nggak sulit-sulit lah ya. Hmm. Oke, okay. ada lagi? Gimana Mas Aryo? Untuk saat ini sepertinya aman Pak. Oke. Okay. Mas Iman? Aman Pak. Udah Pak. Ya soalnya biasanya kalau udah ada satu yang ngasih tugas yang lain juga Pak. Biasanya ngikutin juga gitu. Oh iya. Ini Iy, pasti <tuh> bisa bisa iya. ngikutin gitu diajarkan. Iya. Mbak Rin, gimana barin? Sementara aman, sih, Pak. Nanti, kalau bingung, tinggalkannya ke Mas-Mas yang di sini. Oke, Mas-Mas. Aduh, banyak, Mas. Mas, banyak pembimbing, Pak. <laughs> mas, pembimbing, Mas-Mas, pembimbing hidup nih, kayaknya nih. <laughs> Oke, okay. itu eh, baik. Kita tutup temuan kali ini, Kita, ya. Nanti, jangan lupa Mas Aryo disampaikan kepada teman-temannya, ya. Siapa? Ya, terlebih kurang. Saya mohon maaf. Kita tutup acuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.